Atek namanya nih. Ah, duri timun, iya. Yeah. Burung kok nyusul sirin Timun biasa yang gede-gede, ya timun pertanian. ya mending lah om, enak sih di tol-tol. Udah hmm. saya gini lagi musim mumet, pecek tenanan nih. Iya, iseng ketuk ke beras, biar ya, ke batang pulewi lumayan. Hmm. sayangnya yang iya kan. Bisa Ya, aku lombok krisna ya, tahunan, durso juga. Iya, hmm. emang buaya luar biasa sih. Itu apa namanya, Mbak Rupi? budu, aku mau andalas. Aku mau andalas. Oke, oh, hmm. ya. Mantul ya? si arah bedeng Yang kuburan kristen Wih, ya? lombok kisan, ya. Warnanya merah sih. Saya mau ditunda-dia, Warungnya beglannya tutup terus Bumi Jaya. Uh -uh. Ini Capa Krisna. Oke turunan. Pantesan. Ada Oh. juga. ya. Sulu, serbu. Oh, serbu. Harga ini anu harganya apa jenenge Duh, kampung oh separuh harga ya Dengan hmm. krepek mending Ya, ya mendan pemasukan. Oh la, ini ke undur raga banget nih gitu. Ini kini ularnya cilik-cilik kayak gini Iya lah ular rampung-rampung Oh, iya, iya, ular, iya. mm, serangan ular ya miliknya mm. bukan ini aku mau mm. ya mm. nandravi di umah Ues, yauro, payu telung bulu, jadi lombok rawit telung bulai sekilo, tomatnya anjlok, mau oh, nih ulung Ew, lagi patah Ew. <tuh>, Besamain nanti yuk. Oh. Tapi ya lah, mending lah ada, ada potongan sidol, tomat. Woy, oh, ya rezeki we. Tomat lo habut. <laughs> Lagi pinjang-pinjang sama ibu. Belung ibu. Lah aku pas satu lo belung ibu sekilo Ule rong kilo, telung kilo. Eh begitu wis munggah, hitung kilo munggah. Lah malah patah Waduh. Eh, Jadi lumayan sih untuk tuku-tuku beras. Beras lagi pusing dasik. Iya tomat rong bulan lebih lah, rong bulan setengah wis. Ya, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal. mau gede-gede tinggal til-til-til, loh. Noe, oh mantap, bos! Capek Krishna ini. Biasanya saya unduhan uli pirali, uli pirang kilo, puluh kilo kali patang puluh ya lum. tadi perbincangan dengan ibu, asik pokoknya kalau nanam cabe, sebenarnya jangan cabe cabean ya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.